Selamat pagi teruna. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kagarin harap ke Teruna semua sehat saja ya. Baiklah, untuk pagi hari ini kita akan berdoa sedu, uh, disiapkan Alkitabnya uh, ya, jangan lupa. Lalu uh, sebelum kita buka Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini Engkau yang pimpin kami, Engkau yang sertai kami dari kami tidur tadi malam hingga pagi hari ini. Dan terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan karunia yang kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan bersedul Tuhan. Biarlah Engkau yang mampukan kami untuk kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Jagalah pikiran kami supaya tidak kesana kemari. Dan kami sekus, ya usahakan ke dalam mempelajari firman. Sertai juga Kak Garden yang hari ini akan firman firmanmu. Biar kata-kata yang keluar hanya kata-kata yang berasal dari Yesus dalam Yesus amin baiklah adik-adik dan sobat terunah sekalian yuk kita buka dari Yohanes 8 ayat 31-36 ingat ya kita buka Injil Yohanes yaitu di perjanjian baru pasalnya yang ke depan ayat 31-3 baiklah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 dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. 20 tahun berlalu, sebelum jurnalis asal Inggris John McPhee yang pun disandra selama lima tahun di Lebanon pada masa Perang Saudara bertemu dengan orang yang menegosiasikan pembebasannya. Ketika akhirnya bertemu dengan utusan PBB, Gian Domenico Pico, McPhee hanya berkata, "Terima kasih untuk kebebasanku." Ucapan terima kasih yang tulus itu sangat berarti karena Piko sendiri telah mempertaruhkan nyawanya sepanjang negosiasi. Itu negosiasi yang berbahaya untuk memastikan agar memperti dan para tahanan lainnya dibebaskan. Namun, merdeka di sini merdeka dari apa saja ya? Dalam Yesus kita mengalami kemerdekaan, bukan saja dari jerat dosa, tapi juga dari rasa bersalah. Dari rasa malu, kekhawatiran, dusta iblis, kayul, ajaran sesat, dan kematian kekal Karena kita bukan lagi tawanan, kita bebas menunjukkan kasih kepada musuh kita. Kita berjalan dalam kebaikan, hidup berpengharapan, dan mengasihi kita. Oleh tuntunan roh kudus, kita dapat mengampuni sebagaimana kita juga diampuni. Bersyukurlah, ada Allah untuk itu semua. Dan mari yuk, marilah kita mengasihi sama kita, agar mereka juga mengenal kuasanya yang penting. Baiklah, Sobat Ronas sekalian, demikian firman Tuhan. Semoga bisa menguatkan teman-teman dan Sobat Ronas sekalian dalam menjalani hidup. Kita berdoa untuk menutup. Hidup. Mari kita satu dalam Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk saat teduh yang singkat ini. Yang bisa menguatkan kami bahwa kami adalah manusia merdeka. Di dalam engkau tidak ada lagi jerat dosa ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa hidup sebagai manusia merdeka. Yang terbebas dari segala macam perbuatan dosa. Dari segala macam pikiran-pikiran yang menonton dosa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.